Sini iya, tapi ada, tapi ada, tapi ada, ada keadaan, ada ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, ada keadaan, keluar, Udah, udah, Menang deh. Ngeribah, tuh belum keluar-keluar. Sekarang lu masih nungguin deh. Masih mungkin, anggotok. Gocok, Clutch! You copy is nothing.